serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar wrestler. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, persahabatnya kita awali dengan vitamin yang sangat membahagiakan, abang Neo lagi digendong oleh Kak Riko. Masya Allah. Bahagia banget ya Abang Fatih Sampai ketawanya full banget nih Aduh Masya Allah banget ya Apalagi saat dipanggil papapnya Langsung menoleh dan ketawa Aduh pokoknya responnya luar biasa banget nih Abang Fatih Anak yang hebat, anak yang kuat Dan anak yang pintar Masya Allah Abang El Semoga sehat terus, bahagia selalu Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua kita lihat juga persahabat ya postingan ini diunggah kembali oleh akun si Johnny Barbar. Kalimat caption pun dituliskan, ayam gemes kalau lihat kakinya terus pakai kaos kaki. Katanya tuh ya, masya Allah semuanya dibikin salvo dengan kakinya abang Fatih dan pastinya saat memakai kaos kaki persahabat ya yang tentunya sama dengan Papa Bill. Masya Allah luar biasa. Kita lihat juga persahabat ya di kabar selanjutnya ada momen spesial juga di channel Youtube Titik Kamal Bunda Lesti Kejora persahabat, yang memberikan penjelasan ketika BBL mau dioperasi persahabat, ya. Bunda Lesti di sini menerangkan secara langsung bahwa Abang Fatih persahabatnya itu masuk ruang operasi nggak rewel Malah dia tersenyum Masya Allah banget ya Anak yang soleh, anak yang hebat, anak kuat BBL masuk ruang operasi tidak rewel Malah tersenyum, Masya Allah ya. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Mas Fatih underscore Leslar Nah, dengerin nih, Dede Saat Bang El masuk, ruang operasi nggak rewel Malah dia senyum-senyum, begitu pula sebaliknya Nice. Orang biasa anak-anak nangis Tapi Abang El malah senyum-senyum sendiri Bayangkan begitu gemesnya Abang El Masya Allah anak baik Luar biasa banget ya Ini adalah kesayangan Kebanggaan semuanya Kesayangan semuanya Masya Allah Hebat banget ya Abang Fatih Semoga menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan Kedua orang tuanya. Amin Dan berikutnya juga persahabat ya Kita mendapatkan Cidukan vitamin malam hari ini rutinitas di malam selasa atau bilar, pesahabat ya, main sepak bola bareng tim Marwah FC selain olahraga, idola kesayangan kita pun mengikuti kajian pengajian rutinan, persahabatnya ya di Marwah FC, mudah-mudahan tetap konsisten, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik yang untuk Rizky Bilar amin, dan kita lihat juga persahabatnya ya, cidukan di IGZ Marwah FC, ini momen spesial di tengah lapangan ya kasih semangat dan support terus untuk Papa Bilar mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan selalu diberikan kelancaran amin ya robbal alamin dan kita juga persahabat ya di gambar selanjutnya pemimpin akan menginfokan mengenai polling online sementara demaskar Mel sampai British 2022 disimak diperhatikan untuk Papa Bilar masih berada di nomor 2 dengan voting 10.650 votes Di nomor pertama masih merangga Azob dengan voting 11.556 votes Yuk untuk warga Konoha, jangan kendor semangatnya dukung Rizky Billar menjadi pemenang The Most Carming Male Celebrities 2022 Doakan yang terbaik, dukung dan support yang terbaik ya untuk Rizky Bilar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 ورحمة الله وبركاته